Oke okay, guys, anjir. hari ini kita kembali bah, lagi jatuh, di, jatuh, di Blue Arcade. Di mana ini? Atsuko. <laughs> Waduh, waj -waj -waj sudah kembali waj -waj lagi waj -waj kita, kita di sini, guys. Sudah Cahau Waduh ngeri, masuk pengen <pu> Genshin <laughs> Tadi mute bentar, paning. Gue pengen makan, gue lapar. Satu dulu lah. Nah ntar disuruh disuruh itu pernah bikin dulu. Audio this game need fucking audio. <laughs> oh langsung Ember. Apa nih, cuman tempat terima? Angela, lima doang, pelit. Mendingan anjir. Itu, itu, itu, itu, itu, itu, tanker itu, itu, Gempuran cerita cerita cerita cerita tidur tidur nah, dulu. dulu eh kalau menurut gua kalau sampai mau stream ini bang Hah? gua tahu prosesnya apa apa tajus ratamat iya bisa sih bisa sih hmm. Ya, kan akun ini kan udah ada <laughs> siap siapkan hmm. terus ya, gua, buat kita kita awal doang gue tinggal <laughs> delete akun anjir oh ya enggak ya, sih Sampai, santan kecil yeah, oh, huh? oh, the fuck. Ini game sistemnya gimana sih? Masih ngepus asu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Dari relog, empat kali pun enggak ada uh. biru sama oh, bansos, okay? profil bobotoy ya. oh bobotoy kali nih ulang tahun apakah word apakah word yang saya nih. tidak Ya, Dulu de <gupir> lagi dibuatkan di <gupir> <dua> kali, <tuk> JPIN, pencemaran sabar, bang. Yeah, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar,